Saya berislam karena saya sungguh-sungguh mencintai Yesus dan saya ingin mengikuti semua ajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat beriman selamat datang dan jumpa kembali dalam video kisah seorang mualaf yang dipersembahkan oleh Aspic Channel. Seperti biasanya, saya akan mengajak sahabat sekalian untuk menyimak serta mengulas sebuah video kisah seorang mu'alaf yang mendapatkan hidayah atau menjemput hidayah Nah, pada video kali ini bersumber dari Hidayatullah TV yang mana terdapat seorang mu'alaf memberikan uh, sebuah kesaksian Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Ya, mungkin banyak sekali para sahabat yang sudah tahu bahwa Ustadz Kainama ini merupakan seorang mu'alaf yang dulunya adalah mantan pendeta Ustadz Kainama berasal dari Manado dan beliau dulu adalah mantan penganut agama Kristen Protestan Beliau bernama asli Agustinus Christofel Kainama dan setelah berhijrah memeluk agama Islam namanya berganti menjadi Ahmad Kainama Mungkin perjalanan hijrah beliau ini berbeda dengan mu'alaf-mu'alaf -mu yang lain Karena Ustadz Kainama ini menemukan Islam Yakni ketika beliau melanjutkan sekolah di luar negeri untuk mempelajari Injil Namun ketika sudah pulang ke tanah air Bukannya beliau menjadi pendeta dengan pangkat yang lebih tinggi Tetapi beliau malah minta untuk disyahadatkan Atau memilih untuk menjadi seorang mu'alaf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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua para tuan guruku, puan guruku di Hidayatullah. Dan juga tentu saja semua saudaraku yang menyaksikan ini, insya Allah nanti para ustazku di Hidayatullah ini menaikkannya sebagai sesuatu yang layak ditampilkan dan layak ditonton dengan segala kerendahan hati pertanyaan ini sebetulnya sudah ribuan kali saja. tapi memang saya berkewajiban ternyata saya baru sadar bahwa saya punya kewajiban untuk menjawab hal ini karena eh, saya syahadat itu tanggal 26 Agustus 2009 Ustaz, di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng eh, mana saya mendapatkan seperti pengasuhan dan apa ya Allah bukan kebetulan, tapi Allah saya mendapatkan juga bimbingan untuk belajar Islam dan segala sesuatu hal yang dasar tentang Islam maupun yang lanjutan insya Allah. Pertama, saya bersama orang tuaku tersayang yang sampai sekarang masih aku hormati di Masjid Agung Sunda Kelapa, Pak Aksa Mahmud. Allah Pak Aksa Mahmud ini adalah seorang yang di dalam kehidupan sehari-harinya adalah adik ipar dari Pak Yusuf Kala. Uh, saya mendapatkan masukan yang begitu sangat berharga ketika saya bersyahadat. Saya juga ditanya kenapa, lalu saya cerita. Gitu. Uh, lalu beliau bilang, kamu tidak boleh pakai mic. Kamu tidak boleh berkesempatan untuk apa mengungkapkan kesaksianmu dan sebagainya baik di media maupun di mana-mana saya tidak boleh kamu harus kasih lihat dulu bahwa kamu benar-benar berislam itu lillahi ta'ala karena Allah maka saya diajukan oleh beliau belajar kepada Ustadz Profesor Kamil yang juga adalah dosen di pengajar di Ciputat di Syarif Idaratullah beliau mengajar di Fakultas Adab dan Humaniora saya belajar kepada beliau tentang Islam lalu belajar cara membaca Al-Quran huruf-huruf Al-Quran kepada Ustaz Fauzi, lalu kepada Ustaz Amir, kepada Ustaz Anwar Sujana dan kepada para Ustaz saya juga saya dapat masukan dari sana terutama kepala bagian pembinaan dan mu'alaf Ustazah Fatimah lalu di perjalanan waktu saya berkesempatan juga dihantar oleh Bapak Jose Asmanu Beliau adalah Mungkin Ustaz kenal Pak Jose Asmanu ini Wartawan senior dari Suara Surabaya Beliau antar saya untuk Soan bertandang Datang Ke rumah Tuan Guru kita yang sangat kita cintai dan hormati bersama Tuan Guru kita Almarhum Gusola Di Jombang Di Tebu Bukan ke ya, tapi ke rumah beliau. Saya begitu banyak dapat pengetahuan dan pengajaran dari beliau almarhum. Nah, latar belakang saya itulah yang menjadi hal... ...justru menjadi batu sandungan, Ustadz. Ketika ada yang bertanya, kenapa sih jadi Islam... Ee, ...disekolahkan? Nah, kata-kata disekolahkan, lalu perjalanan hidup keimanan saya... ...keberagamaan saya... Ketika saya sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat Dua tiga tahun belakangan ini justru menjadi batu sandungan Menjadi apa ya Menjadi barrier Menjadi Apa menjadi penghalang gitu Menjadi obstacle Untuk saya menyampaikan kesaksian Karena saya insyaallah ustad Dengan segala kerendahan hati mohon maaf Saya tidak mencari Wallahi Mungkin bisa dibuktikan uh, Ketika saya bersyahadat, saya bukan untuk cari popularitas, sesat Saya tidak mencari tenar, saya tidak mencari uang. Saya, saya hanya ingin menyampaikan kesaksian. Sekali lagi, saya hanya ingin menyampaikan kesaksian saya. Dimana bahkan ketika saya setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, itu tertulis di dalam surat al-nisa ayat 135. Ini jadi pegangan saya. Ketika engkau berislam, maka engkau mempersaksikan cintanya Allah itu. Perawatan Allah dan bagaimana jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayat 135 dari surat saya ini saya pegang. Nah ternyata latar belakang saya ini menjadi batu sandungan yang mana pada tanggal 20 eh tanggal 18 April 2018 itu saya membuat surat pernyataan di atas meterai, Ustadz. Sekali lagi, pernyataan di atas meterai Di kantor hukum Jalan Brawijaya 9, nomor 3B, Jakarta Selatan. Itu kantor lawyer. Tapi di kantor lawyer itu juga semuanya para Ustadz muda. Di Brawijaya 9, nomor 3B. Mendapat bimbingan itu, saya membuat pernyataan. Bahwa saya tidak lagi... Eh, apa itu? Tidak lagi... Menyebutkan secara spesifik nama-nama lembaga, apa nama-nama apa lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kekristenan di mana saya dulu ada, tidak bisa lagi. Karena sekolah tinggi teologi, salah satu tempat belajar itu mengeluarkan surat yang disebar di web. Surat pernyataan dari rektor dan rektorat lah, pokoknya rektorat, menyatakan bahwa saya tidak pernah menjadi alumnus, apalagi, eh, apalagi alumnus ya. Mahasiswa aja saya nggak pernah di sekolah tinggi itu. Dan ini saya junjung tinggi, Ustaz. Allah, saya tunjung, tunjung tinggi dan saya sangat hormat. Sehingga saya akan mengatakan bahwa kan, jika ada pertanyaan ini, saya jawab dengan singkat. Kenapa eh, nama itu? Dengan tidak membawa-bawa latar belakang saya dulu sebelum, Bersyahadat ya Ustadz ya, ketika saya masih Kristen uh, Kenapa kainama mengucapkan dua kalimat syahadat? Saya mengucapkan syahadat. Sekarang ini saya jawab dengan singkat. Mulai-mulai sejak tanda tangan itu. Saya berislam karena saya sungguh-sungguh mencintai Yesus. Dan saya ingin mengikuti semua ajarannya. ternyata tidak yang saya yang saya dapat dari apa yang saya pelajari dan saya eh, apa ya pengalaman hidup saya setelah saya eh, mendapatkan pengetahuan tentang teologi ya ternyata tidak bahkan semua yang saya lakukan itu justru tidak pernah diajarkan oleh Yesus Beda, uh, Yesus yang dulu aku kenal sebelum bersyahadat, sekali lagi dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, dan tanpa ingin menyerang, menyinggung, underestimate, insulting, merendahkan, menjelek-jelekkan, mengejek agama lain, imannya atau kitab sucinya, tidak. Aku mau jawab bahwa begini Ustaz, dengan segala kerendahan hati, Kristus yang aku kenal dulu ketika sebelum aku mengucapkan dua kalimat syahadat adalah Kristus yang yang ternyata bukan Kristus Kristus yang sesungguhnya adalah Kristus yang yang uh, validitasnya validnya, itu didapat dari kitab suciku terdahulu bahkan, dan dalam Al-Quran Karim itu baru gitu. yang selama ini ternyata bukan beliau, someone else gitu apa itu <laughs> seorang yang malah lain, yang malah aku gak kenal itu, seseorang yang Tuhan, seseorang yang adalah incarnated atau inkarnasi dari pencipta alam raya bersama seluruh isinya ini Tuhan, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia lalu menanggung dosa manusia sebelum beliau dan sesudah beliau ini gak ada gak ada malah uh, seorang Kristus yang memperbolehkan orang makan babi, makan Makanan haram, yang tidak mempermasalahkan orang itu, menutup auratnya wanita, menutup auratnya atau tidak. Kristus yang tidak mempermasalahkan laki-laki itu berhitan atau tidak. Wah ini nggak ada malah. Sehingga ketika pemahaman itu dan kesadaran itu datang, tidak ada cara lain buat saya Ustaz. Selain mengucapkan dua kalimat syahadat. Oke sahabat, jadi menurut pengalaman Ustadz Kainama Saat sebelum beliau memutuskan menjadi seorang mu'alaf Ajaran-ajaran yang dilakukan di gereja atau kekristenan itu Adalah ajaran yang salah Ajaran tersebut mengatasnamakan ajaran kasih dari Yesus Tetapi tidak ada satupun yang diajarkan oleh pendeta kejemaatnya Seperti halnya perintah untuk bersunat Perintah untuk mengenakan kerudung bagi perempuan dan juga larangan untuk memakan babi Tidak ada satupun ajaran-ajaran yang diberikan kepada pendeta Tetapi para pendeta malah mengajarkan untuk melanggar semua perintah-perintah dari Yesus Katanya mereka ini adalah umat-umat pengikut Yesus Tetapi mereka tidak ada satupun yang menjalankan perintah-perintah dari Yesus maka dari itu Ustadz Kainama ini karena ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati Beliau akhirnya memutuskan menjadi seorang mu'alaf Nah bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak kembali videonya uh, Saya dulu malah mikir nggak ada resiko kok saya bilang Re Resiko itu baru ada setelah saya mengucapkan dua kalimat sahadat <laughs> Waktu saya mengambil keputusan saya pikir enggak lah karena ini saya Apa ya? Loh Indonesia kan negara republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Ustaz. bineka tunggal ika ya, apa toleransi dan dilindungi Undang-Undang uh, 28 E dan 29 itu, Pasal 28 E dan 29 itu, Undang-Undang Dasar 1945 kan melindungi setiap warga negaranya untuk bebas beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hmm. Nah setelah saya bersyahadat. Saya men ini, ini insya Allah tidak diedit ya, saya insya Allah belum, bukannya tidak, saya belum menemukan hal itu. Saya diserang, saya diserang habis-habisan, bahkan secara pribadi. Bukan konten yang saya sampaikan di dalam tausiah atau daurah, atau paparan gitu, tidak. Pribadinya yang diserang, habis. Demikian, Ustaz. Ya, kaget. kaget lah. Saya pikir, loh, berarti di Indonesia ini belum ada tolerannya. Orang Islam semua diminta toleran dari zaman dewa itu, dari tahun 0 sebelum kemerdekaan, terhadap orang yang beragama lain. Tapi orang beragama lain kok sepertinya nggak toleran sama orang Islamnya. Orang Islam diminta begini, orang Islam diminta begitu, orang Islam diminta tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Islam aja terus yang lain, enggak pernah tuh. Saya denger dilarang-dilarang <laughs> Maaf ya, ini pengalaman pribadi. <laughs> Sulit ya. Tapi Allah memang, itu karena Allah sayang. Mina Zulu mati nur itu, uh, sebetulnya tidak, tidak apa, nik, nikmat apa secara uh, apa. Flash and blood gitu ya, bisa dinikmati. Kenikmatan itu secara flash and blood, itu secara kedagingan gitu ya. Secara apa? Ya, kalau orang Belanda bilang ngaturlah gitu ya, secara gitu ya enggak. Tapi uh, minasulmati lanur itu, kalau orang yang benar-benar dari kegelapan, dari ke-zulumat ke itu ya. Zulumat itu malah sebetulnya lebih condong kepada kesesatan yang dianggap benar gitu. Uh, Zulumat, kegelapan, gelap jadi dia rasa ini benar, tapi ternyata salah, gelap gitu Zulumat itu ketika dia ditarik gitu oleh kasih sayang dan cintanya Allah, ke dalam ditaruh, ke dalam terang, pasti orang silau orang keluar rumah aja, loh gelap atau dari gua gitu ya, sudah berpuluh-puluh tahun dalam gua, dia keluar, pasti dia sakit, dia tidak biasa mandi dia tidak bisa lihat sinar terang gitu ya, itu menyakitkan memang, tapi waktu itu gak lama waktu itu gak lama Allah kemudian kasih kasih apa ya pernyataan gitu bahwa fa bi nikmat Tuhan yang mana lagi nikmat Allahmu yang mana lagi Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan sehingga engkau apa ya sudah menikmati kebenaran terang ini informasi yang jelas ini lalu engkau masa mau kembali lagi kepada yang gelap gitu kan demikian menyakitkan. Ustaz tapi waktunya terbatas memang waktunya tidak lama terbatas dan setelah waktu itu berjalan, sakit itu menjadi manis, Ustaz. sakit itu menjadi manis yang luar biasa yang Allah pertontonkan. Bukan kaya, bukan terkenal. Oh, dibilang kayak nama terkenal di YouTube. Aku ah, nggak pusingin ngapain nih? Gue, gak... gue mau mau belajar sholat aja. Kayak nama ini cuma mau belajar sholat aja. Nggak mau yang aneh-aneh nyari duit katanya supaya bisa kawin lagi 2 tiga empat kali jadi Islam. Mm, kamu dari Hongkong satu aja berat.